Siap jegal Alphard dan Staria, Nissan siapkan Elgrand terbaru 2023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 Segmen MPV Luxury mempunyai pasarnya sendiri di Indonesia. Tercatat ada 5 mobil yang bersaing di kelas ini, yakni Toyota Alphard, Toyota Vellfire, Hyundai Staria, Kia Grand Carnival, dan Honda Odyssey. Namun sebenarnya segmen ini sempat lebih ramai dengan adanya Nissan Elgrand. MPV Bongsor ini sempat menjadi pilihan alternatif menarik dibanding Toyota Alphard. Namun secara perlahan menghilang dari publik, bahkan mobil ini sudah tidak lagi terdaftar di data penjualan gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo, dan tidak tertera di situs resmi Nissan Indonesia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 Yang menarik mobil ini masih dijual di Jepang dan sebentar lagi memasuki usia 12 tahun dan akan mendapatkan perubahan yang signifikan. Melansir bestcarweb.jp, versi terbaru Nissan Elgrand direncanakan luncur pada musim dingin tahun 2023. Dengan demikian, Elgrand akan memasuki generasi keempat. Belum diketahui seperti apa wujud resmi mobil ini. Namun informasi yang tersebar menjelaskan bahwa Elgrand terbaru akan mengusung styling yang benar-benar mengotak. Jauh lebih boxy dibanding mobil-mobil Nissan pada umumnya. Situs tersebut kemudian mencoba menebak desain resmi Nissan Elgrand terbaru dengan membuat hasil karya digital atau render. Wujud yang digambarkan menunjukkan sebuah MPV bongsor dengan desain agresif dan modern, bagian depan dibuat lebih mencolok dengan penggunaan grill, V-motion, yang lebih tegas dan letak lampu depan dan DRL terpisah, seperti Nissan X-Trail terbaru. Sementara bagian samping tampil lebih sederhana dengan minimnya tarikan garis yang menonjol, desain khas Elgrad dipertahankan dengan adanya atap yang memanjang dan mendatar dari depan hingga belakang. Untuk kaki-kaki, MPV ini disematkan ukuran ban dan pelek yang lebih besar dan sektor buritan mobil ini mendapatkan desain yang lebih modern dan boxy, berdasarkan dari informasi bocoran yang tersebar. Lantaran hanya sebuah render, informasi terkait spesifikasi mobil ini masih menjadi misteri, namun New Nissan Elgrand kemungkinan besar akan mengusung jantung pacu e-power di mana penggeraknya menggunakan motor listrik dan baterai sedangkan mesin bawaannya hanya berfungsi sebagai pengisi daya.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 Mesin yang coba direka-reka adalah berkapasitas 1.500 cm3 turbo dan motor listrik mobil ini diprediksi dapat menyemburkan tenaga sekitar 200 PS. Lantaran Nissan sempat berjualan Elgrand di Indonesia dan persaingan pasar luxury MPV makin sengit, boleh jadi mobil ini kelak diboyong ke Indonesia dan menjadi pesaing baru Alphard dan Staria.